Halo sahabat semua pencinta tanaman hias Setiap hari pasti kita minum air dan dipastikan kita mengkonsumsi air mineral Galon bekasnya jangan dibuang Bisa kita manfaatkan Bisa kita buat barang yang berguna Salah satunya bisa kita buat menjadi pot bunga. Bagaimana caranya? Sebenarnya mudah saja. Yuk, kita mulai. Oke, sebelumnya kita persiapkan dulu spidol, cutter untuk memotong, dan tiga lembar tali. Kita tandai dulu mengikuti alur galon Ini dimaksudkan untuk mempermudah pada saat kita memotongnya Kemudian kita potong dengan menggunakan cutter yang tajam Mengikuti alur yang telah kita buat tadi. Dan usahakan memotongnya serapih mungkin. Inilah hasilnya untuk bagian atas pot. Kita tandai lagi, dan kita potong mengikuti alur untuk bagian bawah pot. selanjutnya kita siapkan dua buah tutup galon yang sebelumnya sudah kita lubangi dengan menggunakan solder kemudian kita tempelkan dan kita ikat satu sama lain dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan selanjutnya kita sambungkan bagian bawah pot dengan bagian atas pot caranya adalah dengan cara diputar mengikuti alur galon sahabatku hasilnya pot cantik dari galon mineral berbentuk seperti gelas anggur yang bisa kita pergunakan untuk mempercantik penampilan tanaman hias kita Sampai sini dulu sahabat videonya, semoga video ini dapat menginspirasi sahabat semua, para pencinta tanaman hias. Jika suka dengan video ini, silahkan sahabat subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke media sosial yang kalian punya.